Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. sayyidina wa lana Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Ramsadi di sini di Al-Qalam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelah kali ini yang akan kami bahas khusus kapasitor. Oke, khusus kapasitor. Kapasitor yang akan kami bahas di sini 10 macam atau 10 jenis. Ya yang mana dari 10 jenis itu kami menjadi e, menjadikan mereka tiga e, bagian ya oke okay. bagian yang pertama adalah kapasitor dengan nilai tetap dan non polar kemudian yang kedua adalah kapasitor nilai tetap juga tapi berpolar atau ada polaritasnya ada min plusnya polaritas itu kemudian yang ketiga itu adalah variable uh, kondensator atau variable kapasitor jadi nilai kapasitasnya bisa dirubah-rubah dengan memutar tuasnya seperti itu oke okay. teman-teman ya uh, di video sebelumnya di pojok kanan atas itu kami sudah membahas bahwa fungsi utama kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan ingat menyimpan muatan ya jadi energi listrik disimpan ke elektron-elektron seperti itu menjadi apa? energi kimia ya. Kemudian setelah dipanggil kembali diambil kembali menjadi listrik lagi. Seperti itu. Mirip dengan baterai. kemudian ada fungsi lain ya. Selain itu bisa membangkitkan sinyal Kemudian juga uh, bisa sebagai filter Oke, okay. bahkan uh, yang variabel itu bisa untuk uh, mencari frekuensi Seperti itu teman-teman ya Oke, okay, kami akan mulai dari yang nilai tetap non-polar Yang nilai tetap non-polar ini banyak sekali macamnya teman-teman Bahkan beberapa itu uh, sulit dibedakan Ya, beberapa sulit dibedakan karena memang Bentuknya mirip, tapi uh, ya isinya tetap apa, berfungsi sebagai uh, kapasitor. Seperti itu yang mana musim utamanya, saya ulangi, menyimpan muatan. Yang pertama, kami sampaikan di sini uh, kapasitor keramik. Ya, gambarnya seperti ini, ya, logo secara umum seperti itu ya, karena ini keramik itu masuk kategori uh, kapasitor non-polar dan dia nilainya tetap, oke? Okay. di situ ada lambang secara umum ya lambang untuk kapasitor, baik itu dilihat dari eh, apa negaranya atau negara Amerika dan yang sebelahnya untuk Eropa seperti itu. Jadi kita terserah mau pakai simbol yang mana, mau Eropa mau Amerika ya sama saja seperti itu oke okay. so, tadi kapasitor keramik kemudian ada lagi eh, kertas bentuknya seperti ini wujudnya seperti ini warnanya juga seperti ini ya teman-teman ya ini masuk kategori eh, delay tetap juga dan non polar oke okay. Kemudian, eh, yang ketiga itu polyester. Ya, polyester bentuknya secara umum seperti ini. Warnanya eh, umumnya seperti ini. Hijau yang kami tampilkan ya. Walaupun ada warna-warna lain seperti itu. Oke. Ini masuk kategori eh, non-polar juga ya. Masuk kategori nonpolar dan ini nilainya tetap teman-teman. Ini masuk kategori bahannya itu. Uh, plastik film ya plastik film yang dilapisi poliester seperti itu kemudian yang keempat milar atau epoksi kami menulisnya milar atau epoksi karena karena dari segi fisik itu susah dibedakan biasanya warnanya itu merah seperti itu ya ini masuk kategori uh, bahannya di dalam itu film plastik dan dibungkus dengan epoksi seperti itu ini kami menampilkannya seperti ini milar atau oh, epoksi ya karena memang susah dibedakan seperti itu kemudian yang kelima adalah mika ya yang mika yang seperti ini teman-teman oke okay. yang mika uh, umumnya berwarna hitam seperti itu mirip mirip dasi kupu-kupu secara umum ya oke okay. ini ma masih masuk kategori uh, nilai tetap dan non polar Kemudian yang uh, keenam itu polikarbonat, ya polikarbonat uh, mirip dengan yang uh, kertas seperti itu ya. Oke, okay. ini masih termasuk kategori nilai tetap dan nonpolar. Jadi nonpolar itu walaupun di balik kakinya dia tidak akan kongseret. Oke, okay. beda dengan yang polar. Oke, okay, berikutnya yang nilai tetap masih nilai tetap. Uh, tapi dia berpolar, ada min plusnya, oke? Okay. Uh, kami membaginya hanya menjadi dua, walaupun ada yang bilang tiga ya, karena mereka mungkin melihat dari si bahannya. Kami uh, membaginya dua, yang pertama elco ya atau erlit, elektrolit kondensator, ada min plusnya, seperti itu. Jadi ada yang apa? Yang ada minnya biasanya dicat berwarna putih garis seperti itu itu elko elektrolit kondensator nilainya tetap uh, ada min plusnya atau berpolar polaritas seperti itu kemudian yang berikutnya ada tantalum ya kapasitor tantalum teman-teman oke kapasitor tantalum itu biasanya warnanya kuning ya mirip keramik yang warna kuning, walaupun lebih cerah seperti itu. Dan ini nilainya tetap dan juga ini berpolar, artinya ada uh, min plusnya seperti itu. Oke. Okay. Berikutnya uh, kategori ketiga yaitu uh, variabel kapasitor. Ya, ya kap variable kapasitor ini disebut dengan varco uh, seperti itu itu sebelahnya varco dan sebelahnya trimmer kapasitor ya, bedanya apa? bedanya uh, kalau varco itu biasanya lebih besar ya, tombolnya bisa dipegang begini, diputar begini kalau trimmer kapasitor itu gantinya biasanya muternya dengan menggunakan uh, obeng seperti itu ngetrim misalnya Oke, ini masuk kategori variabel kapasitor Artinya e, nilai kapasitasnya bisa dirubah-rubah dengan memutar tuasnya Seperti yang saya katakan di depan Oke, lambangnya atau simbolnya seperti itu Mau pilih Amerika, mau pilih e, e, Eropa, silakan Oke, mau digabung misalkan paham juga tidak masalah teman-teman e, Seperti itu nah ini adalah gambar uh, kapasitor uh, atau kondensator variabel atau varco yang ada di radio biasanya di radio-radio untuk memilih komponen teman-teman seperti itu oke okay. uh, insyaallah uh, saya cukupkan dulu mengenai kapasitor ya teman-teman juga bisa menonton uh, apa Bagaimana cara membaca nilai kapasitor di link di sebelah kanan atas itu Karena kami jauh sebelum ini sudah membuat juga video tentang kapasitor seperti itu Oke teman-teman ya uh, Demikian ulasan singkat kami Penjelasan singkat kami mengenai kapasitor Oke okay. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.